Oke, okay, balik lagi di channel gua Kali ini gua akan membahas 5 benda random yang gua beli di marketplace Random tapi berguna ya, bukan asal random Nah, benda nya itu adalah yang pertama ini Kipas angin leher Oke okay. Yang kedua ini Multitester kabel ya, tapi gue sih pakai ini untuk RJ45 Berikutnya adalah timbangan mini digital, lalu ada lampu yang bisa ditempel, dan terakhir adalah isolasi bakar. Yuk kita bahas satu-satu detail dari setiap barang ini. Kita mulai saja dengan unboxing produk pertama Ini namanya Wearable sports fan Ya jadi bungkusnya seperti ini Ini belakangnya Di depannya Oh ini ada keterangannya nih DC 5 volt 1A Di depannya Biasa ya produk-produk kayak gini Dengan uh, bahasa Inggris yang Gitu deh Nah uh, ini Cara untuk penggunaannya, skenario penggunaannya oke okay lah. Enggak usah berlama-lama, kita buka saja ya. Seperti ini bendanya, dan ini yang kita dapat di dalam box ya, unitnya sendiri dan kabel untuk charging. Nah, ini unitnya. Untuk chargingnya dia menyediakan satu lubang charging dengan model USB yang kecil ya, micro ya, yang lama. Dan di sini ada saklar on-off-nya. Ini uh, kalau nggak teliti nggak bisa kelihatan nih. Ini emang nggak, nggak, nggak terlalu beda sama bentuk bodi lainnya. Oke saklar ini sayangnya bentuknya terlalu saru ya, terlalu menyerupai dengan bodinya. Jadi harus dilihat dengan teliti. Saklar ini... Uh, berguna untuk menyalakan dan mengatur kecepatan dari si kipas ini. gue contohin ya, kalau di klik pertama, diklik sekali dia pelan. Klik yang kedua dia tambah kencang. Klik ketiga dia paling kencang. Klik keempat dia mati lagi. Alat yang kedua adalah kabel tester. Sayangnya bungkusnya udah gua keburu buka karena waktu itu mau langsung gue pakai ya. Tapi dia emang dapet pulse dari kulit seperti ini ada resletingnya dan penampakan alatnya seperti ini. Nah alat ini ditenagai oleh baterai 9 volt yang emang gue dapet dari pembeliannya. Jadi gua nggak usah capek-capek lagi dia udah sediain baterai 9 volt tinggal pasang dan gue bisa pakai. Alat ini bisa mengukur mulai dari USB, RJ11, RJ45, sampai ini USB yang sering dipakai untuk di printer. Tapi, gua sendiri, mainly memakai untuk mengukur kabel RJ45. Ya, karena di kantor suka banyak kabel RJ45 bunga, tahu itu berfungsi atau enggak, nyambung atau enggak, jenis koneksinya seperti apa dan yang lainnya. Cara menggunakannya gampang. Di sini ada RJ45 colokin. Ini ada soket RJ45 lagi colokin tinggal kita klik tombol ini. Oke, okay, nah dia tuh bisa ngasih tahu tuh uh, dia connect atau enggak. Terus ini kabelnya kabel straight atau crossover, straight atau enggak dan sebagainya ya. Dengan hanya menekan satu tombol ini aja. Pertanyaannya adalah Bro, kalau gua punya kabel RJ45 ujung satunya di lantai satu, ujung satunya lagi di lantai dua, gimana? kan jauh tuh ukurnya. Oh, nggak worry. di sini nih, mungkin lo bisa lihat ini agak-agak longgar ya. ini ini bisa dilepas. jadi silahkan yang ini connect ke lantai satu, yang ini lo bawa deh ke lantai dua lo konekin. walaupun dia berjauhan, dia tetap bisa ngetes. oke, okay, jadi nggak isu tuh. mau kabel satunya di mana, ujung satunya di mana, tetap bisa di Oke okay, jadi ini tester kabel yang gue pakai banget karena fungsinya selain bisa ngukur dengan cepat juga dia bisa ngukur di jarak yang jauh karena ada unit remote nya, unit remote nya sendiri tidak menggunakan baterai ya karena dia menggunakan metode PoE power over ethernet sehingga dia tetap ada powernya nya nih Oke okay, demikian untuk alat kedua kabel tester kita lanjut ke benda ketiga benda ketiga adalah sebuah timbangan digital seperti ini ya kita buka dulu isinya ini gua beli karena untuk review gue sering banget harus tahu berat benda yang gua review ya karena kadang tidak ada keterangannya atau mungkin ada keterangan tapi gue pingin make sure aja benar nggak berarti sesuai dengan yang tercantum di keterangannya. Oke. Okay. Dalam paket pembelian, kita diberikan dua tray untuk timbangan ini untuk menaruh barang yang akan kita timbang. Yang pertama tray yang kecil ini dan satu lagi tray yang besar ini, ya. Hasil pengukuran dari timbangan ini akan ditampilkan secara digital menggunakan display kecil di tengah di bagian bawah, ya, di tengahnya ini. Ada tombol M atau mode untuk mengubah. Satuan ukuran berat yang akan kita timbang Mulai dari gram, terus ada ounce, dan yang lainnya Yang berikutnya adalah tombol PCS Tombol PCS ini mengubah fungsi timbangan dari mengukur berat menjadi menghitung kuantitas Tapi harus kuantitas benda yang beratnya uniform Misal lu punya skrup satu raup gitu ya Nah lu bisa tuh taruh skrup di timbangan ini dan timbangan ini akan mengukur ada berapa skrup sebetulnya di taruh di timbangan itu jadi bendanya harus sama uniform beratnya ya toleransi sedikit lah ya nah begitu ditaruh dia akan akan hitung sendiri nih oh dengan berat segini harusnya skrup yang lu taruh tuh segini berikutnya adalah tombol T tombol T ini gunanya untuk mereset mereset seperti apa jadi gini ketika lu taruh tray tray ini sendiri kan ada beratnya oke okay. Trey ini aja beratnya udah 35 gram, sehingga benda apapun yang lo timbang di sini beratnya akan bertambah 35 gram dong. Nah daripada lo uh, salah ngitung atau lo harus kurangin lagi secara manual, tinggal pencet tombol T ini sehingga berat dari tray ini dianggap nol. Baru setelah diisi barang baru angkanya akan bergerak seperti itu. buat gua sih ini alat yang cukup penting dan cukup esensial ya. Oke, kita lanjut lagi ke item berikutnya. Yo, benda berikutnya adalah ini lampu LED multifunction yang portable. Kita lihat dulu ya unboxingnya di dalam box tuh dia dapat apa aja. Oke ada unit lampu LED-nya itu sendiri, seperti ini lampu led ini baterainya internal dia sistemnya di charge ini untuk nge nya nih, lubang charge nya di situ. lalu diberikan juga kabel USB untuk nge -charge. penggunaannya simple kita cukup sentuh aja, nggak usah dipencet ya, ini sentuh nih dia akan nyala, sentuh lagi dia akan berganti warna, jadi biru Sentuh lagi dia akan jadi uh, putih kebiruan ya. Sentuh lagi balik putih biasa. Kalau mau matiin, sentuh yang lama. Dia akan mati. Oke? Okay? Di dalam paket pembelian, kita mendapatkan sebuah double tip dan sebuah lempengan besi. Buat apa lempengan besi ini? Jadi ternyata, di balik punggungnya ini dia ada magnet. Sehingga kalau kita mau taruh Lampu ini mau kita tempelkan, bilanglah ke pintu atau kemana yang kita tempelkan di pintu adalah lempengan besi. Ini ditempelkan ke pintu atau ke tembok atau kemana pun. Nah, ketika dia sudah tertempel, kita tinggal taruh. Nah, dia magnetik seperti ini. Jadi, ketika nanti mau dilepas pun gampang. Nah, tinggal kita lepas saja, lampunya bisa kita bawa. Jadi, nggak harus fix. Lampu ini nempel ke satu tempat, dia bisa, portable juga, bisa juga difikskan Dengan bantuan lempengan besi dan double tape ini Oke, okay, kita lanjut ke benda yang terakhir, tapi buat gue yang paling menarik justru benda terakhir ini Penasaran nggak? Yuk kita lanjut Benda terakhir di list ini adalah ini Isolasi bakar Apa tuh isolasi bakar? Jadi gini intronya nih, kita pinggirin dulu Ketika lo punya gadget atau benda apapun yang ada kabelnya Dan kabelnya putus Biasanya apa yang lo lakukan? Kabel yang putus itu lo temuin dua ujungnya Lo untel-untel terus lo lakban atau lo isolasi seperti ini kan? karena walaupun hasilnya kadang-kadang ya begitu deh Seiring waktu dia nanti akan jadi kendor, jelek dan sebagainya Nah, ini contoh dari uh, charger speaker Harman Kardon gua yang udah gua siksa bertahun-tahun. Oke? Okay? jelek ya, uh, sambungan seperti itu. Nah, kalau dengan menggunakan isolasi bakar, kita bisa melakukan penyambungan dengan lebih rapi dan hasilnya lebih uh, lebih tahan lama juga sih. Jadi di sini kita ada berbagai warna nih ketika gua beli dari tokonya karena kabel yang kita mau sambung merah kita coba pakai warna merah ya. Nah, cara menggunakan isolasi bakar itu, sebentar yang lain gue pinggirin dulu biar nggak rebet. Pertama, ini kabel bilanglah kita mau sambung nih, kabel begini ya. Yang pertama kita masukin dulu isolasi bakarnya nih. Kita pastiin, ke, oh oke okay, isolasi bakarnya yang gue pakai ukurannya kurang gede. Kita cari yang ukurannya agak sedikit lebih gede ini kayaknya. Oke. Seen dia masuk. Sip. Oke. Sudah masuk. Sekarang mana kabel yang mau kita sambungin? Ini misalnya Oke, ini masih pakai cara lama sih di sininya. Sampai titik ini kita masih pakai cara lama. Del. Oke, lalu isolasi bakar tadi kita dorong ke tengah kesambungannya seperti ini. Oke, setelah tersambung, kita membutuhkan sebuah korek api. Pastikan sudah ada pas ya, lalu kita bakar. Ups, hati-hati ya, kalau pakai ini pas anginnya jangan gede ya. Usahakan indoor nih, kebetulan area syuting gue outdoor. Dah. Dan so far gue sangat happy dengan menggunakan isolasi bakar ini karena benda-benda yang gue sambung itu hasilnya kelihatan lebih profesional lah ya nggak untel-untelan kayak gini tapi lebih uniform seperti ini Oke okay guys demikianlah review atas 5 benda random yang gue beli di marketplace untuk harganya ini gue tampilin di layar ini Dan untuk link pembeliannya, seperti biasa, bisa lo cek di kolom deskripsi. Thank you, udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di episode gua yang berikutnya. Bye.